Bukayo Saka menjadi korban rasisme pasca kekalahan Inggris atas Italia di final Euro 2020 Ia ditunjuk sebagai penendang kelima yang mana adalah tendangan penentu kela itu Tendangannya berhasil ditepis oleh Donnarumma, yang memastikan kemenangan Italia di laga tersebut Sadar dirinya akan menjadi korban rasisme, Saka dengan berani menyatakan bahwa ia tidak akan hancur dalam surat terbuka di akun media sosialnya, ia mengatakan, Tidak ada kata-kata untuk memberitahu Anda betapa kecewanya saya dengan hasil dan penalti saya. Saya benar-benar percaya kami akan memenangkan ini untuk Anda. Saya minta maaf karena kami tidak dapat membawa pulang trofi untuk Anda tahun ini. Meskipun Saka masih sangat muda, ia bisa bersikap bijak tentang perilaku rasis yang dilakukan oleh para oknum supporter kepadanya di media sosial. Saya sudah menjauh dari media sosial selama beberapa hari untuk menghabiskan waktu bersama keluarga saya dan merenungkan beberapa minggu terakhir Lahir di London pada 5 September 2001 Saka terlahir dari orang tua yang merupakan imigran dari Nigeria sehingga Saka memiliki dua status keluarga negaraan yaitu Inggris dan Nigeria Ia terlahir dari keluarga berpenghasilan menengah dengan latar belakang pendidikan yang cenderung menengah pula seperti anak-anak lain di Inggris, Saka sangat terobsesi dengan sepak bola. Ayahnya merupakan seorang pendukung Arsenal, dan kecintaannya itu pun menurun kepada dirinya. Sejak Saka masih belia, ayahnya telah memfokuskan dirinya untuk bisa masuk ke Akademi Arsenal. Bermodal kecintaan terhadap sepak bola, dan keinginan yang tak tergoyahkan untuk menaikkan taraf hidup, ayahnya selalu mendukung dan membimbingnya untuk bisa lolos uji coba masuk ke Akademi Arsenal. Ayah saya adalah inspirasi besar bagi saya. Sejak saya muda, dia selalu membuatku membumi. Saat itu, Arsenal membuka kesempatan masuk ke Akademi hanya bagi anak-anak yang benar-benar berbakat saja dan ayah Saka sangat yakin dan percaya bahwa anaknya memenuhi syarat tersebut. Ia pun tak ragu untuk mendaftarkannya. Benar saja, pihak Arsenal menelpon dan menyatakan bahwa Saka diterima masuk di Akademi. Sungguh suatu kebanggaan tiada tara bagi ayahnya saat itu. Di Arsenal, Saka berkembang menjadi pemain muda yang hebat. Meskipun di awal karirnya penuh dengan perjuangan berat, namun hal itu membuat ia semakin termotivasi untuk membuktikan dirinya pada dunia. Itu adalah perjuangan yang cukup berat bagi orang tua saya untuk membantu saya sampai di sini. Tetapi mereka selalu memberikan segalanya dan membawa saya ke pelatihan. Freddy Lejungberg yang saat itu menjadi pelatih skuad muda Arsenal juga berperan penting dalam membantu perkembangan Saka serta membimbingnya untuk menjadi pribadi yang rendah hati juga pekerja keras benar saja sejak usia 17 tahun Saka berhasil menandatangani kontrak profesional pertamanya di Arsenal ia dipromosikan ke Arsenal U23 dan karena penampilan mengesankannya tidak berselang lama ia pun dimasukkan ke tim senior Saka menjalani debutnya saat Arsenal menghadapi porskla di ajang Europa League Saat itu Saka yang berusia 18 tahun masuk di menit ke-68 menggantikan Arun Remsi Dua pekan berselang, Saka menjalani laga perdananya sebagai starter Masih di ajang Europa League, Saka tampil selama 90 menit penuh saat Arsenal mengalahkan Eva Karabak 1-0 Pemain yang menempati posisi winger ini menjadi pemain kelahiran abad 21 pertama yang menjadi starter untuk Arsenal di turnamen resmi.